kalau nanti ada sisanya boleh rak. Yay! Terima Eh tunggu tunggu, jajannya harus bagi dua ya rak. Iya kan hmm. sa. Um, makasih ya udah mau bantuin Uma belanja. Iya, mah, ayo rak berangkat dulu Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah ini minyak goreng satu liter. Ah ini garam halus. Ini gula 1 kilo, garam eh, ini cuman ini yakin kalian tidak ada yang lupa. Biasanya, umat kalian itu beli telur juga, itu. enggak? Paucok udah itu aja, nanti takut uangnya gak cukup. Bah, macam orang lain saja, kalian sama aku. Eh, biasanya, rumah kalian itu beli telur satu geram, beli roti satu bungkus, wow. susu buat kalian sarapan. Eh, yang lupanya mama hmm. kalian itu. Oh. Gimana? Ah. Hmm. Coba, coba, eh, iya kemana? sih kayaknya. Hah? Tapi bayarnya? Aduh, tapanya itu. Bayaran gampang lah itu. <laughs> Macam orang jauh aja kalian sama aku. Hah? Kau mau jajan? pigi piggy ambil Asik sih, beneran <tuk> <boleh> diambil <tuk> Langsung bam, bungkus, tak spektakuler. <tuk> Aku bikinkan bonnya dulu <tuk> Mantap <tuk> Wah, coba kita cek ya Minyak goreng ada Gula sekilo Benar Gampang Kalian udah benar bawa belanjaannya, kok banyak banget perasaan Uma gak pesan ini deh <tuh> Ada yang bisa jelasin ke Uma gak, kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Hmm? Itu mah tadi... Tenangkan So, eh. biar Rara yang jelasin hmm? Tadi itu Pak Ucok bilang, hmm -mm. yakin kalian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 Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Hmm. Uma kan nggak pesan telur, susu, apalagi roti. Hmm. Karena uangnya pasti nggak cukup untuk bayar itu semua. Hmm, iya, um. iya, Uma. Tadi pa Ucok bilang bayarnya belakangan, jadi bisa ngebantu dulu. Gitu katanya. Iya, Uma.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 Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya Oh, siap ya <tuh> Ayo, <ra. tuh> <tuh> eh, eh, eh. ini juga sekalian bayar jajan kita kan, mah hmm, gimana ya? Uma kan gak pesen es krim sama coklat Hah? Jadi jajanannya dibayar sendiri ya Hah? Aduh Aduh, kamu ada uang, Kak? Ya, habis nah, ya. kamu uang sih, jadinya banyak banget. Ha. Hmm.